Come in Tenang, ayo gue yang anak-anak Gue ke kiri dan kanan Badan sehat, hati, senang Pikiranmu jalan Tinggal di Bandung, satu Berangkat siang, merah terus ke Pakanggang. Kita senang, jangan berkelahi lagi. Jangan Kira-kira mengingat di di bambang bang bang jela, jela, jela.